serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan bahagia dari leslar tentunya baiklah persahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang mina akan menyuguhkan info-info menarik dan pastinya kabar spesial dari Lesti dan bila di kabar pertama bersahabatnya tepat hari ini tanggal 24 Januari 2023 tanggal 24 di mana tanggal yang sangat bersejarah bagi Leslar Selamat tanggal 24 ya untuk kita semuanya Leslar Les lovers yang ke- -30 kalinya mudah-mudahan Leslar Les semoga tentunya persahabat ya jodotil surga untuk Lesti dan pilar dan Les juga semakin kompak dan semakin solid untuk selalu mensupport yang terbaik buat Lesti dan bilar. Kita lihat persahabat ya kalimat caption yang ditulis oleh Buffi. Happy 24 yang ke 30 kalinya leslar, lesalovors, semoga jodoh til surga leslarku. Amin. Kita lihat bersama di kolom komentar, begitu banyak respon dan tentunya doa-doa baik diberikan. Di antaranya dari akun UMD yang mengatakan, selamat tanggal 24 puluh Leslar Family dan Leselor Course pokoknya doa terbaik untuk kita bersama khususnya buat keluarga kecil Leslar semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan jodoh til jannah amin ada juga pesan komentar lain dari akun Hakiyati amin ya Allah masya Allah tabarakallah Bismillah semoga Lestiani dan Muhammad Rizki Bilar sama wa Semakin bahagia, rukun terus, til tiljana Amin, amin, ya Allah Ya mujibasa ilin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Masya Allah Begitu banyak doa, support, dan dukungan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Kemudian tersebut disimak juga di terbarunya Ibu Rosmala Dewi, Omar Rosma. Wow, ini kece banget terus sahabat Ini ceritanya Oma mengantri cucu kesayangan yang di Jepang ke sekolah Masya Allah Happy terus ya untuk Oma Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia Dan mudah-mudahan juga ada kabar baik ya Dari keluarga besar Papa B Mengenai Leslar, Bismillah Mudah-mudahan idola kesayangan kita juga bisa liburan ke Jepang Itu yang ditunggu juga oleh warga Konoha Kemudian kita lihat juga di Uganbar YFC tiga jam yang lalu persahabatnya mengunggah video mudah Lesti Kejora perhatikan lagi membersihkan sisa-sisa makanan persahabat ya tempat-tempat makanan atau yang disebut dengan sampah, Masya Allah kebersihan memang selalu diterapkan oleh leslar bangga sekali, punya idola kesayangan yang luar biasa kita simak juga persahabat kalimat yang ditulis oleh Marwa F.C terima kasih new teuku wisnu dan Ibu Lesti Kejora. Ingetin kami terus untuk jaga kebersihan Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman Nanti hadisnya langsung diucapkan oleh Kariski Bilar Masya Allah banget persahabat ya Tenang hadisnya nanti disampaikan Diucapkan oleh Papa Bi katanya tuh Masya Allah Melihat momen ini selalu membuat kita kagum dengan Leslar Mudah-mudahan tetap istiqomah Belajar tentang kebaikan Dan semoga selalu bisa bergabung dengan tim Marwa FC Masya Allah, kita selalu bangga dan kagum dengan Sasak Lesti dan Rizky Bilar Kemudian juga persahabat, perhatikan unggahan selanjutnya Kali ini kita lihat postingan admin MRB Clothing Line Persahabat, ya, banyak sekali yang bertanya nih Persahabat, ya, kapan nih diisi lagi produk terbarunya MRB Clothing Line? Katanya itu persahabat atau admin MRB sabar Tuh persahabat, ya, apa sih? bakal ada kejutan lagi untuk produk terbaru dari MRB. Kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan bisnisnya lancar dan selalu menunggu untuk produk terbarunya MRB Clothing Line. Bismillah mudah-mudahan kita semuanya kebagian ya. Yang belum kebagian siap-siap aja gercep untuk produk terbarunya MRB Clothing Line. Kemudian juga persahabat perhatikan di sini ada postingan bunda lesti ke satu jam yang lalu ini juga ada info yang persahabat ya sekedar info ya kata bunda lesti di sini aku mau karena masih banyak yang terus dm sampai dm pak papi juga badan nanyain berat badan ideal aku pakai apa kenapa bisa langsing sepanjang masa jujur ya di sini aku nggak pernah diet sama sekali maklum busui full asing nggak boleh diet sembarangan Aku hanya rutin minum herbal aja dari zaman sebelum nikah sampai ada abang El tetap setia sama satu produk aja Karena emang ini aja yang beneran ngefek di aku Tesnya real, udah ribuan terus tetap persahabat ya Ordernya di teman sendiri Slimming Queen Herbal. Hairball Informasi dari Bunda Lesti Yang mau melangsingkan badan ini tentunya persahabat ya sekedar info dari Bunda Lesti Kejara Mudah-mudahan Bunda El terus sukses dan semoga lancar segala urusan, bismillah, mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Dan kita juga semuanya, bismillah, mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan selalu dipermudah segala urusan kita semuanya, amin. Masih menunggu kabar terbaru berikutnya, hingga kabar baik dari Lesti dan Bilar, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube, Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar menarik dari Lesti dan Bilar, tentunya. Ini dulu informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bermin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.